Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf pada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan Bela Sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan Saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Baik ya, saudaraku, itu tadi pernyataan daripada Irjen Sambo ya Irjen Sambo terkait masalah yang dihadapi oleh tewasnya atau meninggalnya Brigadir Joshua Nah ini coba saya perjelas dari demokrasi.id yaitu terkait pernyataan lengkap Irjen Perdi Sambo yang buka suara soal tewasnya Brigadir Joshua Nah, coba saya perjelas kawan ya. Irjen Perdi Sambo memenuhi panggilan baris krim Polri terkait insiden tewasnya Brigadir Nofriansyah Yusuf Huta Barat atau Brigadir J. Nasab Irjen Sambo mengatakan pemeriksaan ini merupakan yang keempat kalinya. Ya ini yang keempat kalinya kawan, Keempat kalinya ini. Nah di mana di sini Irjen Sambo juga. Tiba di Lubigodum Baris Krim Polri pukul 9.55 waktu Indonesia Barat, Kamis 4 Agustus 2022. Saat tiba, Irjen Sambo sempat menyampaikan permohonan maaf kepada Polri. Sambo juga turut menyampaikan bola sengkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Nah, dia berharap publik tidak memberikan asumsi terkait kasus ini. Nah Tadi kita sudah dengarkan semuanya ya. Yang intinya di sini adalah uh, Irjen eh, Polisi Ferdis Sambo hadir memenuhi panggilan penyidik Baris Krim Polri. Nah, di mana pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Dan Pak Sambo juga sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Baris Krim Polri. Selanjutnya, dia juga intinya menyampaikan pormona maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas di Duren 3. Yang kedua, selaku ciptaan Tuhan, dia juga menyampaikan pormona maaf kepada institusi Polri. Demikian juga menyampaikan bola sengkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Nah semoga keluarga diberikan kekuatan Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan Joshua kepada istri dan keluarganya Dan keluarganya Pak Sambo ya Dan selanjutnya Pak Sambo harapkan seluruh pihak-pihak dan masyarakat Untuk terus bersabar Dan tidak memberikan asumsi persepsi simpansirnya peristiwa di rumahnya Dan Pak Sambo juga memohon doa agar istri Agar istrinya segera pulih dari trauma Dan anak-anaknya juga bisa melewati kondisi ini Sekian dan terima kasih Nah itu kata Pak Sambo ya Nah ini semakin Ah dapat diselidiki oleh Mabes Polri Dan kita sudah dengarkan semua tadi Apa disampaikan oleh Pak Sambo Nah semoga ini eh, Semakin ketemu ya titik terangnya ya Apa yang terjadi Nah dengan demikian, ya kita semua, saudara-saudaraku, hanya bisa menunggu hasil dari uh, penyidikan yang dilakukan oleh uh, tim sus, uh, Mabes Polri, ya, yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Demikian, kawan, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, harga mati.